Meskipun lagu yang namanya palsu, nama palsu, ingat aja <tuk> <tuk> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat, apa yang dimanapun kalian berada coba kembali bersama mimi di channel youtube hilia tv yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhanyat seputar ayu ting ting informasi yang pertama di sini diawali ayu dan juga umi yang sedang podcast di kishu tv dan tayangan mereka sudah tayang hari ini dan pastinya kocok banget nih ya ada dua jomblo yang sedang curhat pernah dicuaikin oleh pria-pria tampan dan pada akhirnya mereka datang sendiri nih. dan di sini. Ayu bersyarat dengan Umi sangat kompak nih pemirsa kalau urusan cewek nih. Bagi sahabat semua yang penasaran jangan lupa mampir ya ke Kishu TV sudah tayang nih. Hari ini Ayu dan juga Umi yang pastinya luar biasa gemes. Informasi selanjutnya juga di sini Ayu Ting memberitahukan kita semua bahwa sebentar lagi akan ada event sebuah perayaan yang Sangat luar biasa Dimana Ayu akan hadir Sebagai bintang tamu Nomor pertama Jakarta konser week Yang akan digelar 14 Maret mendatang Jangan lupa bagi sahabat semua Langsung beli tiketnya Di loket.com Dan jangan sampai kehabisan Karena akan ada Ayu Tinting Inul dan artista dan juga artis-artis weekend yang lainnya jangan lupa Jakarta Konser Week ya pemirsa dan beli tiketnya sekarang juga. Kamuasi selanjutnya di sini ada outfit OOTD yang digunakan oleh Ayu Tinting hari ini berbahan dasar rajut dan juga menawan. Di sini harga dari atasan Ertinting berkil secara tujuh dan juga bawahannya di sini harganya 649.900. Inilah outfit ayu tinting hari ini yang menjadi sorotan. Masih sangat sederhana, namun harganya fantastis nih pemirsa ya. Di sela kesibukan, ternyata di sini Ting Ting bertemu sahabat lamanya yaitu Indra Bakti. Dari lihat berabes ke Indra, tetap sabar, kuat ya, semangat, cepat sembuh total biar bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Tanya berfoto dengan Ting Ting Indra Bakti juga berfoto bersama dengan Ivan Gunawan dan ada status terbaru dari Ivan Gunawan yang membuat semua orang sedih. Iis sayang di kesempatan kedua hidup kamu lakukan yang membuat hidup kamu lebih happy, semangat untuk hidup hidup saya dengan emotif love berwarna merah memberikan semangat untuk Indra Bekti semangat ke Indra Bekti sehat selalu ya dari virus Arafik setuju banget dari Amins is back semangat Mas Bekti semoga dapat menghati dila yang lebih setia dan menerima Mas Bekti apa adanya Amin sehat-sehat kalian berdua selalu ada hikmah mas Bekti semangat, baca status mas Iva, sedih untuk mas Bekti sehat, selalu bahagia selalu dan rezekinya melimpah berkah amin, ya rabbal alamin dari Mia Syekur 46 menit yang lalu dan di sini juga ada dari salah satu sahabat nih ke Bekti tetap, tetap semangat ya menghadapi ujian yang diberi semoga cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas lagi seperti sediakala oke sahabat semua itulah momen kebersamaan Ayu, Iva, dan juga Indra Bekti yang hari ini hadir sebagai bintang tamu di acara Brownies TV. Ada yang spesial lagi nih pemirsa di mana di sini ada salah satu pria yang baper dan dikatakan Bucini karena memang lagi deket banget sama Ayu. Siapa lagi kalau bukan itu William Ekspresi wajahnya dan juga kata-katanya sekarang makin aja jeniah sama Ayu Bagi sahabat semua nih banyak banget nih komentar berdatangan dari sahabat yang melihat ekspresi dari Boy Akhir-akhir ini semakin bahagia dan juga merona Ada salah satu sahabat nih pemirsa yang menuliskan nih Terlepas kedepannya ini bakalan seperti apa Tapi gue pribadi menyikapi ini sebagai hiburan bagi kita semua dan karena gue menyikapi ini bagian dari hiburan Maka gue baper sesuai Tarannya Jadi mari kita nikmati apa yang disuguhkan Dan jadikan ini sebagai bumbu dari yang namanya Dunia entertainment Dan kalaupun nanti mereka berjodoh Maka itu sudah menjadi suratannya <guruh> ri raihani bocah wajahnya kelihatan banget bocinya. Ampun Baru tahu seorang boy William Kalau lagi jatuh tangga Eh jatuh cinta bucinnya <guruh> Dengan Emotif tertawa dan juga nih. Betul mbak Mince Karena apa yang selalu disuguhkan oleh mereka Hanya untuk membuat para penonton yang senang dan bahagia Senang terlepas dari apa yang mereka berdua sendiri Rasakan serta jalani Hanya berharap apapun hasilnya Nanti mereka tetap menjadi pribadi yang lebih kuat Dan juga lebih strong Betul, Boy. Jangan palsu, harus tulus hatinya mencintai cengnya Sekarang, Boy udah pinter ngelawak. Bener banget, apapun itu, kita jangan terlalu serius menanggapinya. Kita nikmati aja alurnya dan gimana endingnya nanti. Semoga indah pada waktunya. Ya udah buktikan dong kalau nggak palsu lamar ke Depok minta ke ayah langsung dari Reha Farlufi nih. Wah minta langsung langsung aja nih ya. pos dari semua itu Mimin juga hanya bisa berdoa agar keduanya semakin baik lagi ke depannya dan pastinya semakin menjadi artis yang profesional tak terjatuh dengan kesupan pada miring yang hadir dalam perjalanan kehidupan mereka berdua. Mimin hanya berdoa semoga yang terbaik akan diberikan untuk jodoh mereka bersama. nih akhirnya sahabat semua sini juga ada beberapa kegiatan akting-ting yang Mimin langsung dari story Ayu, terutama kegiatan akting hari ini di Baroness TV. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga menghibur. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dan juga para iting lesius. Aku tuh udah gak sabar ya karena soalnya di Jakarta Concert Week tanggal 14 Maret Nanti aku akan hadir dan pastinya aku akan berduet bareng sama Bunda Ino dan juga Diva Barus. Nah ini konsepnya tuh spesial banget dan pastinya belum pernah